Ancelotti Bersyukur Piala Dunia Digelar Tengah Musim Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti mengaku terbantu dengan adanya Piala Dunia di tengah musim kompetisi. Ia merasa Piala Dunia 2022 di Qatar bisa memperpanjang masa istirahat pemainnya. Waktu istirahat ini sangat diapresiasi karena tidak ada alternatif lain. Kami memulai musim dengan baik, kemudian jelang akhir tahun kami sedikit merosot, kata Ancelotti dikutip dari Football Espanya. Performa Madrid memang sedikit merosot dengan meraih satu kemenangan, satu kekalahan, dan satu hasil imbang dari tiga laga terakhir di La Ditambah lagi, Karim Benzema absen pada laga terakhir kontra Cadiz. Lebih banyak pertandingan musim ini ketimbang musim lalu. Jika kita memperhitungkan absennya peraih Belon Dior kami, penyerang yang mencetak 50 gol musim lalu, benar bahwa kami sedikit kelelahan jelang akhir tahun. Jelasnya. Madrid saat ini bertengger di posisi 2 klasemen Liga dengan 35 angka dari 14 laga. Tertinggal 2 poin dari Barcelona di puncak klasmen. Carlo Ancelotti minta Real Madrid boyong bintang AC Milan dan Napoli. Carlo Ancelotti dilaporkan telah meminta Real Madrid untuk mengontrak Rafael Leao dari AC Milan dan Victor Osimhen dari Napoli di jendela transfer Januari mendatang. Kedua pemain itu rencananya akan menggantikan Karim Benzema yang akan berusia 35 tahun pada bulan depan. Karenanya, Los Blancos diharapkan aktif di pasar transfer pada tahun baru nanti setelah gagal memikat Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Sebelumnya Ancelotti mengesampingkan prospek memperkuat skuadnya pada Januari. Kami tidak memikirkan jendela musim dingin. Kami tidak tertarik dengan itu. Ini adalah skuad yang akan kami miliki sampai saat ini, akhir musim. Itu tidak akan berubah. Namun menurut sport manager asal Italia sekarang telah memohon kepada presiden Real Madrid Florentino Perez untuk merekrut Leo dan Fimen ketika jendela transfer dibuka kembali. Leo 23 telah menjadi pemain yang menonjol untuk AC Milan selama 18 bulan terakhir dan dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A musim 2021-2022 setelah mencatat 11 gol dan 10 asis untuk juara Scudetto. Pemain internasional Portugal itu telah mencetak 6 gol dan 9 asis dalam 19 penampilan di semua kompetisi musim ini. Sementara itu, Oshin juga masuk radar Ancelotti setelah memantapkan dirinya sebagai striker bintang Napoli sejak bergabung dengan klub dari Lille pada 2020. Pemain berusia 23 tahun itu telah berkontribusi dengan 37 gol dan 12 assist dalam 75 penampilan untuk pembunca klasemen seri A saat ini, termasuk 9 gol dan 3 assist dalam 13 pertandingan musim ini. Lebih mudah gabung Real Madrid Bintang PSG Kelian Mbappe ungkit saga transfernya Pilihan Mbappe mengakui akan lebih mudah baginya gabung Real Madrid ketika menyikapi kelanjutan masa depannya, namun menjelaskan mengapa ia menolak kesempatan itu. Menolak hijrah ke Santiago Bernabeu demi menandatangani kontrak baru di Prancis, dan pemain berusia 23 tahun itu sekarang merasa sudah membuat keputusan yang tepat. Saya selalu berbicara tentang ambisi saya, apa yang ingin saya lakukan dan sekarang saatnya, kata Mbappe kepada Sports Illustrated. Di Paris, buku ini sepenuhnya putih. Apa kesempatan? Anda harus berpikir secara berbeda. Tentu saja lebih mudah pergi ke Madrid. Tapi saya punya ambisi ini. Saya orang Perancis. Kayak anak Paris dan untuk menang di Paris itu adalah sesuatu yang sangat istimewa, sangat istimewa. Ini tentang menuliskan nama Anda dalam sejarah negara Anda seumur hidup. Anda bisa tinggal di sini untuk meraih kesuksesan. Bagi kami itu adalah pesan besar. Karena ketika saya mengumumkan saya bertahan, banyak hal berubah dalam mentalitas orang-orang. Mereka mulai berkata, ya kita tidak perlu pergi dari Paris. Anda tidak perlu meninggalkan negara ini. Desas-desus terus menunjukkan bahwa Mbappe akan pindah ke Madrid pada tahap tertentu. Hanya saja itu mungkin masih lama karena sang bintang saat ini terikat kontrak di Parc des Princes hingga 2025. Mbappe yang bergabung dengan PSG pada musim panas yang sama dengan Neymar pada 2017, telah mencetak 189 gol untuk klubnya saat ini dalam 236 penampilan. Real Madrid kehilangan Karim Benzema Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti mengakui dirinya sangat kehilangan Karim Benzema pasca timnya mengalahkan Cadiz 2-1. Ancelotti sekarang mengakui bahwa kehilangan Benzema mulai terasa di tim. Benzema musim ini lebih sering berada di bangku perawatan ketimbang berada di lapangan. Tapi Madrid awalnya tak terlihat memiliki masalah tanpa pemain timnas Prancis itu dengan berhasil menyapu 10 laga awal musim dengan kemenangan. Tapi kini dalam 5 laga terakhir, Los Blancos hanya menang dua kali dan kehilangan posisi puncak La Liga. Kami memiliki awal yang baik untuk musim ini, kemudian kami tiba di akhir dengan sedikit ketat, tetapi kami mencapai target kami, kami melakukan cukup. Kami mendapat 35 poin," ucap Encelotti seperti dilansir dari Football Espanya. Ada lebih banyak pertandingan daripada musim lalu. Dengan mempertimbangkan bahwa kami kehilangan pemenang Belon Dior Benzema, penyerang yang mencetak 50 gol musim lalu, memang benar bahwa kami sampai akhir sedikit lelah. Laga lawan gadis menjadi laga terakhir Madrid sebelum jeda Piala Dunia 2022. Encelotti mengungkapkan rencananya selama Piala Dunia berlangsung. Saya akan menontonnya di rumah, saya suka sepak bola dan ini akan menjadi piala dunia yang menghibur dan kompetitif. Tidak ada favorit dan semua pihak akan memainkan peran mereka, ujar Ancelotti. Saya akan menonton pemain saya dengan negara mereka seperti Spanyol, Brasil, Jerman, Kroasia, Uruguay. Ada banyak tim, saya harap kita melihat piala dunia yang bagus dan tim terbaik yang menang. Sayangnya Italia tidak akan ada di sana.